Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, ketemu dengan channel saya Kali ini saya membuat channel di Youtube Dengan nama Pustakawan Deso Karena ini berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai pustakawan Di sebuah instansi di Indonesia Timur Yaitu Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Buruh ya. Pada channel ini rencananya saya akan sedikit menyampaikan, kemudian juga berbagi mungkin kalau ada teman-teman yang memberikan komen ingin dibahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan perpustakaan, literasi, atau mungkin ide-ide gagasan lain yang apa ya berkaitan dengan minat baca untuk masyarakat bisa disampaikan lewat kolom komentar nanti kita bisa berbagi sharing apapun ya tentang apa yang sudah saya sebutkan tadi yaitu tentang perpustakaan ya tidak jauh-jauh dengan namanya perpustakaan oh ya sebenarnya perkenalkan nama saya adalah Rudy Purwocat Miko sebagai pustakawan ya di dinas perpustakaan dan arsip daerah kabupaten Buru dengan nama channel pustakawan desa ya, karena di sini adalah sebuah pulau kecil yang agak terlalu kecil hampir pulau Buru itu hampir sebesar bali yang pulau bali hampir sama ini luasnya meskipun di sini di sini masih agak sepi kemudian duduknya juga masih belum ramai seperti kota-kota besar yang di sini aksesnya emang apa ya kalau pesawat sudah ada pesawat sudah ada jalur kapal juga ada kapal besar yang masuk ke sini tapi karena apa ya kapal itu jadwal jadwalnya kan tidak tentu setiap setiap satu bulan tuh hanya berapa kali masuk kalau kapalnya tidak docking atau perawatan, tapi kalau pesawat kemarin sempat tiap, setiap hari ada, tapi kalau kondisi sekarang mungkin beberapa hari baru masuk, baru dua atau tiga hari berada penerbangan ke pulau ini. dari sini sekitar setengah jam dari Ambon kalau naik pesawat, kalau naik kapal besar itu sekitar empat jam kalau perairan normal kapal feri sekitar 8 jam. Ada juga kapal cepat yang dari Ambon Namlea di sini adalah kota kecamatannya adalah Namlea. Terus sekitar kapal cepat terus bisa sampai tiga jam, tiga jam, 4 jam. Kalau airnya aman ya, airnya tidak berombak untuk kapal cepat. Oh ya untuk channel ini rencananya saya sudah sampaikan tadi Yaitu berhubungan dengan literasi, perpustakaan, minat baca Atau ide-ide kreatif lainnya untuk meningkatkan minat baca masyarakat ya Karena di perpustakaan ini ada sebuah program ya, Yang dari perpustakaan nasional dengan tema literasi untuk kesejahteraan ya. Dengan membaca Tidak sekedar membaca Tapi juga memahami Juga mempraktekannya Ada kesempatan masyarakat Untuk Sejahtera ya. Karena Orang yang membaca itu Memiliki banyak wawasan Dari apa yang dibacanya ya. Semakin banyak yang dibaca banyak informasi yang masuk wawasannya bertambah, bisa membandingkan membandingkan untuk dirinya mana yang bisa dilakukan, bisa dikerjakan kemudian peluang-peluang apa yang kedepannya bisa menghasilkan itu bisa bermanfaat ya, untuk kesejahteraan masyarakat ya karena perpustakaan sekarang telah bertransformasi, istilahnya ada sebuah proyek ini dari Perpustakaan Nasional itu Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Ya. Jadi, perpustakaan itu tidak hanya untuk membaca, tidak hanya masyarakat datang sekedar membaca saja, tetapi juga mendapatkan nilai lebih. Seperti adanya pelatihan-pelatihan atau praktek-praktek dari buku-buku bacaan yang ada di perpustakaan. Ya, Contohnya di beberapa wilayah itu, termasuk di tempat saya sendiri, pernah mengadakan kegiatan tersebut. Di sini ada buku tentang desain grafis. Langsung kita membuat undangan untuk masyarakat. Ini ada buku tentang desain grafis. Ada komputer, ada yang mengajarinya ya desain grafis Karena sekarang, sekarang desain grafis ini Terkait dengan apa ya perkembangan digital ya Promosi, periklanan atau apapun yang berbasis media sosial Pasti akan menggunakan tersebut Kemudian ada juga pelatihan memasak ya di perpustakaan ada buku memasak, masak kue, masak masakan tradisional. Terus kemudian apa ya, membuat keripik. Nah itu kita sampaikan kepada masyarakat. Ada buku tentang memasak, kita membuat pelatihan tentang memasak. Kemudian apa lagi? Kerajinan-kerajinan mungkin di tempat lain juga ada yang membuat apa ya, inovasi-inovasi tentang kuliner. Inovasi inovasi tentang apa ya untuk masyarakat tentang pariwisata di sini ada buku tentang pariwisata bagaimana mengelola pariwisata tempat wisata Itu juga diberikan kepada masyarakat meskipun yang bekerja di perpustakaan tidak memiliki para ahli ahli yang bisa menyampaikan sesuai bidangnya tapi kami bekerja sama dengan instansi lain atau praktisi yang lain ya mungkin dari kalau pariwisata kita mengundang dari dinas pariwisata kemudian kalau tentang kuliner ya kuliner kalau di ekon, yang diperdayakan secara ekonomi pasti tidak terlepas dari perdagangan industri perdagangan maka kita mengundang dari Dinas Perdagangan ya, untuk menyampaikan di sini masyarakat ada usaha ini kumpulan masak atau kuliner kita sampaikan kepada Dinas Perdagangan diberi, untuk diberikan tempat disediakan tempat untuk mereka berdagang sesuai apa yang diajarkan oleh Dinas Perpustakaan untuk masyarakat ya Nah, ada yang membuat bakso, apa membuat apon, kuliner-kuliner yang lain. Mungkin ada juga pelatihan tentang kerajinan, kita diberi kesempatan untuk memaparkan produk yang telah dibuat oleh masyarakat melalui pelatihan, ada kerajinan-kerajinan. Nah, bagaimana memasarkan produk-produk tersebut, maka kita harus bekerja sama dengan dinas, perdagangan nah, seperti itu ya hmm, kegiatan di perpustakaan jadi di perpustakaan itu tidak hanya sekedar membaca buku tapi masyarakat juga mendapatkan keuntungan-keuntungan eh, lain ya dari pelatihan-pelatihan atau informasi-informasi lain ya demikian eh, sedikit yang saya sampaikan untuk mengawali konten saya, channel di channel saya ini semoga nanti ke depannya saya bisa menyampaikan lebih beragam lagi tentang apa yang berkaitan dengan perpustakaan bisa jadi nanti saya menyampaikan tentang kegiatan perpustakaan di sini maupun cerita pengalaman dari perpustakaan lain atau mungkin usulan-usulan dari para penonton di channel ini bisa membandingkan di channel sana membahas tentang ini. Di sini tolong dibahas juga yang lebih jelas atau mungkin pandangan lain, itu bisa disampaikan. Nah, demikian, terima kasih telah menyempatkan untuk mengunjungi channel saya ini, yaitu channel Pustakawan Deso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Oh, <music>